Kembali lagi dengan saya, Cut Anda Dan Cut Bang Kami berdua akan membuat rak aksesoris Ayo kita, kita mulai Oke okay, teman-teman, kita siapkan dulu bahan bahannya bahan bahannya adalah Ada batu sebanyak empat buah Tali Palu bor tangan Papan Meter meter untuk mengukur di sini ya teman-teman. Oke, kita ukur ya. Coba tandai ya. Oke, coba tandai. Ya. Oke, teman-teman. Kita putar arahnya ya. Kita putarlah yang sebaliknya. Untuk kita bor nanti Yang pas di tengah taruhnya ya Balikan arah ke sisi lain ya teman-teman Tujuan untuk mempaku ini Waktu kita bor agar tidak bergeser Oke okay, sekarang kita bor pakai okay, bor pegangin ya. Ini lubangnya teman-teman. Yang satunya lagi. Sekarang, kita ukur panjang tali. Setelah diukur, talinya itu dipotong ya, teman-teman. Awaslah, jangan sampai terpotong meternya. Terus kita ikat seperti cuat Anda lakukan. Disimpul ya maksudnya gitu Di satu sisi yang lain kita ikat seperti tadi yang pertama Setelah kedua talinya disimpul, kita simpul lagi bagian tengahnya. Sekarang kita ambil tali yang lain. Kita lipat dua lagi. Kita potong jadi dua bagian Kira-kira talinya itu sepanjang 2 meter Tali yang udah dipotong tadi Kita masukin ke simpul yang pertama Kita lepas dua Lalu simpul Rapikan simpulnya Lalu, kita ulangi di sisi yang satu lagi, seperti yang pertama tadi ya. Tapi kan sebetulnya. Oke, okay, kedua sisi sudah kita pasang talinya. Sekarang kita sanggutkan dulu. Nah, kira-kira seperti ini. selanjutnya kita pasang bagi yang sudah kita bolongi tadi seperti ini ya pasangnya oke, tandai dengan penjepit atau apa aja boleh lalu simpul dengan dua kali lilitan rapikan simpulnya lakukan seperti tadi pasang penyepitnya lagi simpul dua kali putar seperti yang pertama Oke, okay. tinggal lagi. satu lagi. Kita simpel lagi seperti yang sebelumnya. video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi